Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tetsugi dari kanal Balijani Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda selalu mendapat notifikasi mengenai konten-konten kanal Balijani berikutnya Pada kesempatan ini saya akan bertutur mengenai keturunan darah Harsimarkandeya yang sempat menjadi Puruhita dan Senapati pada masa pemerintahan beberapa raja Sebelum akhirnya terjadi peristiwa yang membuat kedudukan itu dicabut untuk selamanya. Menurut buku leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah yang disusun dari Sinyoman Singin Wikarman, leluhur orang Bali mula adalah etnis Austronesia yang berasal dari Tonkin, Cina Selatan. Dikatakan pada waktu itu orang-orang keturunan Austronesia telah menyebar di seluruh Bali. Mereka tinggal berkelompok di bawah pimpinan seorang kepala kelompok. Mereka itu disebut orang Bali mula dan ketua kelompoknya disebut Pasar Bali. Orang-orang Bali mula ini belum beragama. Mereka hanya menyembah leluhur yang disebutnya. Dari sudut pandang spiritual mereka dikatakan masih hampa. Itulah sebabnya mengapa purana-purana menyebutkan Bali masih kosong. Keadaan seperti ini berlangsung sampai abad keempat Masehi. Mengetahui keadaan Bali yang masih terbelakang, maka penyiar agama Hindu berdatangan ke Bali guna memajukan Bali dalam segala sektor kehidupan. Pada suatu ketika, datanglah ke Bali seorang pandita bernama Resi Markandeya. Menurut Purana, Resi Markandeya berasal dari India. Nama Markandeya bukanlah nama perorangan, melainkan nama perguruan atau peseraman seperti halnya nama Agastya. Perguruan atau peseraman adalah lembaga yang mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran seorang guru. Sesuai dengan tradisi, pada setiap generasi ada yang diangkat menjadi guru di perguruan itu dengan gelar yang sama. Masing-masing perguruan menyusun pokok-pokok ajarannya yang umumnya disebut purana, yakni buku suci yang memuat ajaran dan cerita kuno Demikianlah, maka kemudian ada yang disebut Kitab Markandeya Purana, Agastya Purana, dan seterusnya Jadi, resi Markandeya adalah seorang resi dari garis perguruan Markandeya di India Beliau datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu sekte Waisnawa Mula-mula Sang Resi punya peseraman di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah pegunungan Dieng. Setelah itu, beliau berdarma yatra ke Gunung Raung, Jawa Timur. Di sana, beliau kemudian membuka peseraman dengan murid-murid Wong Aga. Beberapa tahun kemudian, beliau menyeberang ke Bali bersama 800 orang murid dengan maksud menyebarkan agama Hindu kepada warga Bali yang ketika itu dikatakan masih kosong secara spiritual. Selain itu, beliau juga bermaksud untuk mengajarkan teknik bertani dan bidang-bidang lainnya. Beliau membawa murid-muridnya dalam jumlah yang banyak agar dapat memberi contoh langsung mengenai cara-cara bertani yang teratur, cara membuat peralatan niatnya dan lain sebagainya. Setelah tiba di wilayah Gunung Tualangkir, beliau dan murid-muridnya langsung membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Tapi sayang, banyak di antara murid-murid beliau terserang penyakit yang mematikan. Karena itu, beliau memutuskan untuk kembali ke Jawa. Sesampai di peseraman Gunung Raung, beliau lalu melakukan yoga semadi untuk mengetahui apa sebabnya murid-murid beliau mengalami bencana. Dalam semadinya, beliau mendapatkan poisik bahwa murid-muridnya mendapat bencana karena beliau tidak melaksanakan upacara keagamaan sebelum membuka hutan. Setelah mendapatkan poisik itu, beliau kembali ke Gunung Tuhan Kali ini beliau mengajak serta 400 orang murid. Sebelum mulai bekerja, terlebih dahulu diselenggarakan ritual dengan memendam pancadatu atau lima jenis logam di lereng Gunung Agung. Oleh karena semua pengikut beliau selamat berkat ritual itu, maka tempat itu dinamai Besuki yang lama-lama berubah jadi Besaki. Dari Besaki, beliau dan para pengikutnya kemudian bergerak ke arah barat. Orang-orang aga yang menjadi murid dan pengikut beliau kemudian menetap di desa-desa yang dilalui. Mereka berbaur dengan orang-orang Bali mula. Mereka mengajarkan cara-cara bercocok tanam yang baik, cara menyelenggarakan niatnya seperti yang diajarkan oleh Resi Markandeya. Adapun pandita orang-orang Bali mula dan Bali aga yang merupakan keturunan Resi Markandeya disebut Bujangga Waisnawa Selanjutnya pada zaman kerajaan Bujangga Waisnawa selalu menjadi puruh hitam mendampingi raja Tahun 1016 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Adnyana Dewi Empu Gawaksa diangkat sebagai senapati untuk menggantikan Empu Raja Kerta Sang Ratu pula yang memberi wewenang kepada Empu Gawaksa untuk melakukan pecaruan Walik Sumpah Kemudian pada tahun 1998 pada masa pemerintahan Sri Sekala Indukirana, Empu Atuk yang merupakan keturunan darah Bujangawaisnawa diangkat menjadi senapati. Demikian pula halnya dengan Empu Cekan dan Jagad Hita mendapat kedudukan yang sama pada masa pemerintahan Suradipa. Sedangkan Empu Andona Menang diangkat sebagai peruh pada masa pemerintahan Jaya demikian seterusnya selalu ada seorang purhita istana yang diangkat dari keluarga Bujangga Wesnawa sampai akhirnya dalam batu renggong naik tahta pada masa pemerintahan beliau yang menjadi bagawanta kerajaan adalah keturunan Bujangga Wesnawa dari Geria Takmu namun sayang, Sang Puruhita melakukan kesalahan dengan mengawini Dewa Ayu Laksmi, sisianya sendiri yang adalah Putri dalam Watu Renggo. Karena kesalahan itu, Sang Guru Bujangga Waisnawa dijatuhi hukuman mati. Untuk menghindari hukuman itu, mereka cepat-cepat minggat dan kemudian menetap di wilayah Tabanan. Sejak saat itu, pihak istana tidak lagi mengangkat Bagawanta dari garis keturunan Resi Markandeya. Setelah kedatangan Dang Dangyang Nirarta ke Bali, kedudukan Bhagawanta diambil alih oleh Brahmana Siwa dan Buddha. Dengan demikian, berakhir sudah peran Bujangga Waisnawa sebagai pendamping raja di Bali. Bahkan setelah strukturisasi masyarakat Bali dalam sistem wangsa oleh Dangyang Nirarta atas restu dalem, keluarga Bujangga Waisnawa tidak dimasukkan lagi sebagai warga Brahmana. Namun, sisa-sisa kebesaran Bujangga Waisnawa dalam perannya sebagai pembimbing masyarakat Bali, terutama dari kalangan Bali Mula dan Bali Aga masih dapat dilihat sampai sekarang. Pada setiap pura warga Bali Mula dan Bali Aga, selalu ada sebuah pelinggih sebagai stana betar sakti Bujangga. Sarana pemujaan bagi mereka selalu siap di pelinggih itu. Mereka nuhur tirta apa saja, terutama tirta pengentas dari pelingging itu dan sampai saat ini tidak nuhur perdana siwa.